Ada tiga keadaan yang menjadikan seseorang bisa terkontaminasi dengan penyakit fusuk sehingga menjadi fasik. Secara bahasa, kata fusuk artinya isyan. Bahasa kita yang dikenal dengan maksiat. Penyimpangan dari kebaikan. Jadi setiap ada yang menyimpang dari kebaikan atau menolak dari perintah yang harus dijalankan, itu perbuatannya disebut dengan fasak makhluknya disebut dengan fasik sifatnya keadaannya disebut dengan fusuk iblis yang punya sifat setan itu itu asalnya jin yang sangat taat sangat taat sampai ada riwayat menyebutkan saking taatnya kepada Allah maka malaikat menyifatinya dengan azazil makhluk yang terhormat karena rajinnya ibadah kepada Allah cuman karena satu kejadian dia bergeser dari ketaatan tidak mau menaati perintah Allah menghindar dari perintah diminta oleh Allah hormat kepada Adam sujud hormat kepada Adam jadi bukan persoalan sujudnya persoalannya ini perintahnya jadi ketika dia tidak menunaikan perintah menolak perintah itu dan tidak mau menaati karena maksiat maka disebut oleh Quran berubah dari taat menjadi fosok maka turunlah Quran surah ke-18 surah al-kahf yang biasa kita baca dari di Jumat itu selain yasin ayat 50 paling kanan pertengahan wa lil iblis siapa itu kana jinni asalnya kata Al-Qur'an iblis itu dari jin yang sangat taat dari mana taunya taat karena lawannya fasak ini Fasak itu lawannya taat apa ayuti taat tapi karena tidak taat pada perintah Allah tahu dari mana tidak taatnya Quran Surah 7 Al-Araf ayat 11-12 Qala ma manaaka Allah tasjuda Hei kamu, kata Allah Kenapa kamu nggak taat ketika aku perintahkan untuk sujud Apa yang mencegah kamu untuk hormat pada Adam ketika aku perintahkan Kata Allah, hei iblis Bukan masalah sujudnya, ini perintahku, kenapa kamu mau taat Maka iblis menjawab Aku Aku lebih hebat dibandingkan dengan dia Kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Gak level yang tinggi, hormat ke bawah. Membawa kesombongan kepada diri, itu namanya istakbar. Istakbar. Menampakkan kesombongan namanya takabur. Karena dia membawa, melakatkan kesombongan pada dirinya, maka pekerjaan itu disebut dengan istakbar. Enggan tidak mau disebut dengan aba. Kenapa? Karena istakbar. Quran Surah kedua Al-Baqarah puluh 34 iblis makanya ketika keburukan menutupi kebaikannya ingat, ada baik menutup buruk ada buruk menutup baik, itu beda kalau baik ini pakaian baik menutup yang buruk ada bagian tubuh kita yang gak enak dipandang, buruk Makanya disebut aurat. Aurat itu enggak enak kalau terbuka, aurat itu terbuka. Ya, aurat itu terbuka. Sesuatu yang terbuka enggak enak dipandang. Beda dengan binatang kan? Binatang tuh enggak enak dilihat kalau dipakein. Pakai pakaian. Manusia ada bagian tubuhnya yang enggak enak dipandang. Kalau dipandang enggak enak, makanya harus ditutup. Bahasa singkatnya disebut aurat namanya. Nah, yang buruk ditutup dengan yang baik, maka yang baik disebut dengan libas namanya. Dari kata labisa Disebut libas utak wa Sebaliknya Kalau yang buruk menutup yang baik Sudah ada yang baik Ditutup yang buruk Maka berubah kalimat yang menjadi Balasa Makhluk yang ketutupan itu disebut dengan iblis Iblis kenapa disebut dengan iblis Disebut dengan iblis untuk menggambarkan Karena dia menutup semua sifat baiknya Dengan kesombongan dan keburukan itu makanya sejak saat itu diharamkan oleh Allah kesombongan seakan-akan mengenakan jubah keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Fasak itu perbuatannya Fasik itu orangnya Fasikin itu jamaknya. secara singkat fusuk fuso ini sifatnya lawan dari taat namanya maksiat jadi perbuatan-perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh seseorang itu akan menutup keadaan dirinya Baik pandangan atau pendengaran Bahkan lisannya, Untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran Dan menjadikannya sebagai pedoman Contoh Singkat dan cepat saja Ini mata ini. Kalau mata ini Sering dipakai berbuat maksiat Maka Maksiat itu lawannya taat Jadi kalau maksiatnya naik Taatnya turun maka mata ini kalau dialihkan di, di kepada Quran nanti kalau sering dipakai maksiat untuk lihat Quran saja susah gak bisa maka alih-alih mendapatkan pedoman dari Quran untuk lihat pun kadang-kadang gak mampu padahal mushafnya sudah dia kumpulkan ada jenisnya dengan tajwid, tajwidnya berwarna ada yang jenisnya besar, yang kecil yang perkata, yang macam-macam itu dia koleksi, dia simpan tapi anehnya begini, setiap melihat mushaf itu gak mampu hanya untuk mengambil atau melihatnya saja Lewat lagi Sampai berdebu huh? Baru ketika ada pengajian datang ke rumah Mama, mana musab kita yang ditempel itu di dinding Ditempel di dinding Apa tadi lihat? Nah kalau sehari gak bisa tuh Berinteraksi dengan mushaf dengan Quran Ambil musab yang paling besar Simpan di ruang tengah, tengah malam Buka begini, jangan dibaca Tanyakan dulu pada diri kita masing-masing Mengadu ke Allah Ya Allah Maksiat apa yang aku kerjakan di mata ini Sehingga tak sanggup melihat Al-Quran sampai detik ini Telinga Anda dengar ngaji Dari masjid dengar ada tahrim Anak-anak dengar bacaan Quran Ada pengajian-pengajian Tapi telinganya nggak sanggup dengar Kok kayaknya nggak enak ada yang gelisah, ada yang jenuh, bahkan ada yang anti. Artinya, Pak, telinga ini seringkali digunakan untuk mendengar yang salah, maksiat. Quran surah ke-6 misalnya ayat 25, wa fi adanihim di telinganya ada sumbatan. Telinganya ada sumbatan. Nah, ada tiga perbuatan besar dari maksiat ini yang kalau dikerjakan itu dan kita berlindung pada Allah dari tiga perbuatan ini kalau dikerjakan itu maka secara otomatis dia akan mempengaruhi pelakunya langsung mendapatkan sifat fusuk dan berpotensi menjadi fasik sehingga tak mampu mendapatkan pedoman-pedoman dan petunjuk dalam Alhamdulillah secara cepat apa saja perbuatannya untuk kita tinggalkan dan kita jauhi satu al baik-baik yang pertama, penyakit ini berpotensi menyerang semua kalangan karena itu menggunakan kata al Disebutkan sebanyak 1.080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua tanpa kecuali laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dan seterusnya. Yang pertama, al yang ahdallahi min ba'adi, Yaitu orang-orang yang memutuskan atau menyalahi komitmen dengan Allah setelah dia berkomitmen untuk memegang teguh janjinya menyalahi komitmen dengan Allah komitmen dengan Allah praktek langsung awas oh, hati -hati. Oh, hati hati apa komitmen pertama kita yang paling pokok dengan Allah komitmen pertama kita itu bahkan sebelum lahir namanya syahadat Quran surat 7 catat ayatnya al-a'raf ayat 172 rabbuka min bani adama min wa ala anfusihim bala syahidna qiyamati inna kunna an komitmen pertama kita adalah ashadu an la ilaha wa ashadu anna bahkan untuk menjaga komitmen ini tiap hari kita sholat untuk menjaga komitmen ini makanya setiap sholat kita tahiyat kita bacakan dalam tahiyat ashadu an la ilaha wa ashadu anna muhammadan perhatikan maka dari sini muncul dua turunan turunan pertama Langsung pokok komitmennya. Syahadat. Yang kedua, amalan penguatnya. Salat. Komitmen pokok. Ashadu an la ilaha. Apa arti kalimat Allah? Arti kalimat Allah itu dua. Yang pokok. Satu, yang dipertuhankan. Yang dipertuhankan. Jadi Allah itu bukan sifat, Allah itu nama. Ya, bukan sifat. Kalau ada yang bertanya, siapa Allahmu itu salah? Karena Allah itu nama. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Makanya ketika orang-orang Quraisy, orang kafir bertanya pada Rasulullah, siapa nama Rob Muhammad? Karena engkau menyebutkan Rob Rabb, Rabb. Siapa namanya? Maka turunlah surah Al-Ikhlas. katakan Muhammad SAW. Hua yang dimaksud Rob itu Allah Nah Allah ini punya dua arti pokok Pertama adalah yang dituhankan Satu-satunya yang dituhankan Ini Yang kedua yang diibadahi Kedua makna ini Ada di Quran surah ke-20 Ayat 14 Allah mengenalkan dirinya kepada Musa alaihi salam dengan dua makna ini, innani anallah kata Allah, akulah Allah. Nama. Apa artinya Allah? La ilaha illa ana, la ilaha illa. La menolak. Ilaha yang dipertuhankan, illa menetapkan. La-nya nafi, illa-nya isbat. La ilaha tidak ada satupun yang dipertuhankan. Illa kecuali, kata Allah, anak Allah. Kecuali saya, kata Allah. Maka kalau sudah mengatakan Tuhan saya Allah, Anda mengatakan asyadu Allah ilaha illallah, maka komitmennya, jangan pernah menuhankan selain Allah. Paham? Saya ulang. Jangan pernah menuhankan selain siapa? Ingat, kita menghormati keyakinan orang lain. Dan toleransi tertinggi dalam menghormati itu, adalah tidak mencampuri ketuhanan Di luar apa yang kita yakini Karena itulah ayatnya berbunyi Lakum diinukum La ikraha Jangan ganggu, nggak boleh Hormati saudara kita, yang kristen, yang hindu, yang buddha Yang konlucu, hormati Tapi jangan campuri, karena toleransi terbaik Itu tidak mengikutinya Silahkan masing-masing, jangan ganggu nggak boleh merasa terganggu, tapi jangan ikut-ikutan nggak usah ikut-ikutan Toleransi tertinggi dalam aqidah itu Zero toleransi Supaya saling menghormati, ya, karena kalau Anda datang ke tempat itu, Anda ingin menghormati, tapi ikut-ikutan itu terjadi sifat munafik nantinya. Ya, di lisan, iya, di hati mengingkari, itu gak boleh. Islam gak suka begitu, antara lisan dengan hati itu harus sama. Ya, jangan sampai, mohon maaf, ya, lisannya berkata, ya, ikuti senyum, tapi hatinya mengingkari. Salah sesembahanmu, itu bukan Tuhanmu. Nah, Islam gak mau begitu. Hormati orang lain, silahkan yakini apa yang Anda yakini. Kalau pengen tahu tentang Islam, kami ajarkan ya, tapi jangan ikut-ikutan dan tidak boleh mengganggu. Itu yang paling indah. Lakum <tuh> dihinukum, karena itu kalau sudah <tuh> "la ilaha, in, an la ilaha maka tidak boleh mengatakan kalimat ini. Camkan ini tuh, <tuh>, <tuh> kedengaran. Begitu anda lakukan ambulan nanti siap menanti Dan ambulannya malaikat maut itu yang paling sangat menegangkan Kalau sudah mengatakan La ilaha Ashadu an ilaha Itu komitmen Maka tidak boleh ada kalimat ini Camkan Semua agama sama Menuju pada Tuhan yang sama Cuman caranya beda-beda Maka itu sudah mulai pelanggaran terhadap komitmen saya yakin orang-orang yang seperti itu Tidak akan pernah atau kesulitan Dia mendapatkan petunjuk dari Quran Yang ada apa? Semakin salah ngajinya Ayatnya semakin dipotong-potong Ayat tentang menuhankan Allah dipotong Ayat tentang sholat pada akhirnya Enggak sholat Ayat tentang puasa pada akhirnya enggak pada puasa Itu yang kebablasan di orang-orang kalau sudah begitu Apalagi mengolok-olok ayat Pada ujung-ujungnya enggak yakin tentang Qurannya sendiri dan kalau dites ngaji, ujungnya gak bisa ngaji juga itu. Ini yang bahaya. Jadi orang-orang yang seringkali melanggar komitmen, pada akhirnya sulit mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Yang ada, Quran akan dipotong-potong sesuai dengan selera nafsunya. Jelas? Awas. Saya kalau akidah agak tegas ya. Dua, sholat. Ini amalannya. Bagi anda yang sudah ashadu anda idaha, La ilaha, maka jaga komitmen itu lewat ibadah. Maka bagian keduanya kembali ke Quran Surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Buktikan untuk menyembah Allah yang dipertuhankan, diibadahi. Bagaimana caranya? Wa aqimis salata li dhikri. Jaga la ilaha illallah itu lewat salat. Makanya kalau ada orang yang sudah mulai malas salat, itu secara otomatis akan sulit berinteraksi dengan Quran. Enggak percaya, silakan Anda, jangan anda lah ya. Kalau ada orang yang sudah mulai malas sholat, bahkan meninggalkan sholat, jangan harap dia mau ngaji. Apalagi mendapatkan petunjuk dari Quran. Persamaan terbaliknya, kalau anda ingin mendapatkan banyak manfaat dari Quran, kemudian terbawa suasana kita ingin mendekat kepada Quran, menanamkan cinta pada Quran, maka persamaan terbaliknya, satu, banyak sholatnya tingkatkan tingkatkan dari yang fardu bukan bilangannya ya, bukan bilangannya tapi value-nya jadi bukan meningkatkan subuh dua rokat jadi empat, bukan ya. coba lihat yang mengiringinya ada sunnahnya, tidak jadi kalau orang semakin banyak sholatnya pasti semakin senang dengan Qur'annya itu udah otomatis otomatis itu Anda kalau sudah mulai senang tahajud senang duha, senang hatib demi Allah saya katakan itu Anda nggak akan lepas dengan mushab pasti itu sudah persamaan itu Sudah persamaan Jelas? Setelah itu nanti Kalau sudah senang Quran Pindah cara ngajinya Dari mulai belajar baca, belajar pahami Sampai keluarkan kurikulum hidup yang sesuai dengan aktivitas Anda Satu Dua <tuh> Seringkali memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan memutus hubungan memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung ini babnya banyak saya ulang babnya banyak saya ambil contoh yang paling gampang dengan akhwak awas tes nih, tes nih. dengan orang tua Awas, jangan-jangan ngaji sekarang, kelihatan nyaman, enak, baik-baik dan sebagainya Ternyata dengan orang tua belum selesai masalahnya Orang tua dengan anak harus nyambung tidak? Harus sayang tidak? Maka kalau ada anak berbuat tidak baik kepada kedua orang tua Walaupun dia akan dipaksa untuk mengaji Jangan harap mendapatkan manfaat yang cepat dari Quran yang dia kaji itu Mantap pasti Persamaan terbaliknya kalau anda menginginkan anaknya ingin cepat lekat dengan Quran, maka berbuat baik pada orang tua. Persamaannya, dipersamakan lagi, kalau ibu ingin anaknya dekat dengan Al-Quran, ya, maka ibu sayangi anak, perbanyak doa kepada Allah, mintakan supaya anak itu bisa lekat dengan Quran. Ini saya ingin katakan, menyambung hubungan dengan yang Allah perintahkan disambung dengan orang tua, dengan ibu, dengan ayah, kasih sayang yang baik, berikan perhatian doa, itu salah satu fadilahnya mempercepat kemampuan kita untuk menangkap petunjuk dari Al-Quran dan itu yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu ibu jangan lihat imam syafi'inya sekarang karya dan umatnya banyak kalau anda pengen tahu imam syafi'i itu bisa demikian salah satunya perjuangan ibunya yang single parent lahir di Gaza datang ke Mekah digendong-gendong tuh dari tawafnya sampai diajarin dan sebagainya jadinya seperti sekarang imam Ahmad bin Hambal ibunya single parent apa yang dilakukan, musim dingin pun itu masih masak air bu, pak diwudukan ibunya digendong di tempat, disimpan di madri ngaji di situ, sampai jadi bintang setelahnya murid imam, ya. imam al imam al-Bukhari itu yang berjuang ibunya single parent, matahari Syafi'i ya. jadi ada persamaan antara menyambung sesuatu dengan erat, dengan petunjuk dari Al-Quran, maka kalau ingin mendapatkan kemuliaan Al-Quran, dimulai dengan salah satunya apa? minta ridho orang tua, siapa yang masih ada minta doa Ibu jangan diminta, doakan anaknya. Ya, minimal ada satu di keluarga yang jadi kebanggaan. Di akhirat, Bu. Karena kalau dunia sementara. Harus ada di keluarga Anda itu, saya, kita, yang dipanggil di akhirat, mewakili keluarga besar. Jadi kebanggaan. Itu loh anak-anak yang sering Anda lihat, orang tuanya itu orang biasa. Ya, hartanya enggak banyak. Makannya terbatas, Anda merasa kasihan. Jangan salah, mungkin yang perlu dikasihani itu Anda. Karena dia telah menciptakan, membuat sebuah sistem kehidupannya bahagia di sisi Allah. Jadi kebanggaan. Ternyata anaknya sudah hafal Quran 30 hujus. Ternyata orang tuanya hafal Quran dengan tujuh riwayat. Dan dia siapkan anaknya jadi kebanggaan di akhirat. Saat orang tua yang kadang dipandang sebelah mata di dunia itu, bahkan anaknya mampu memakaikan mahkota di kepala ibu dan ayahnya di hari kiamat telah. Anda ada di mana? Harus berubah cara berpikirnya Besok itu wafat teman-teman. Besok itu kembali. Tiga yang terakhir, sidu nafil orang yang senang merusak, fasad, senang merusak, fasad itu definisinya banyak, ya, mencuri merusak tidak, menipu merusak tidak, mencela merusak tidak, jangan harap anda ngaji, datang ke pengajian, tapi senang mencela orang lain, jangan harap mendapat petunjuk dari Quran dengan cara yang benar. Anda kerja, ngambil harta yang haram Korupsi, menipu dan sebagainya Jangan harap dekat dengan Quran Makanya orang-orang yang korupsi itu Bisa dicek deh, pasti gak bisa ngaji Walaupun asalnya bisa ngaji, jauh dari Quran pada akhirnya Saya di Libya, pernah satu majelis Dengan salah satu tokoh Yang diagungkan oleh kalangan liberal Namanya Jamal Al-Banna Jamal Al-Banna ini dulunya itu salah satu yang sangat kansan dalam hadis, hafal Quran tapi satu kali terjadi perubahan dalam hidupnya singkatnya dia keluar ke barat di barat berubah pandangannya punya interaksi yang salah yang keliru maka fikirannya berubah menjadi liberal satu kali ke Libya ke Tripoli jadi kami itu punya pelajaran salah satunya al-istishraq Potensil, gerakan-gerakan orientalis tokohnya siapa aja dahsyatnya kurikulum di sana, kalau sudah belajar, nanti tokohnya diundang kalau masih hidup. di kita berdialog, tahu pemikirannya bagaimana. Secara singkat, masih ada videonya sampai sekarang. Gambarnya, fotonya saya masih ada. Itu begitu datang, kita duduk, sama, menyimak. Itu membaca yang paling ringan dalam Al-Quran, yang ini favorit Anda sekalian. Kan ada tiga surat paling favorit di muka bumi untuk setiap muslim saat ini. Tiga kul terakhir, kan? Ya, kul Allah, kulang abduh falah, kulang itu baca al-ikhlas Tertukar-tukar Sampai istighfar Para mufti yang ada pada saat itu astagfirullah, astagfirullah Anda bisa bayangkan Apa? Karena Quran yang baik tidak akan bercampur dengan yang kotor Jadi kalau sudah mendapatkan dengan cara yang kotor Harta yang kotor pikiran yang tidak baik nggak akan pernah Quran menjadi petunjuk dalam hidupnya Ini maka kalau ingin jadi ahli Quran jangan merusak anda mahasiswa jangan nyontek jadi mahasiswa yang jujur bekerja yang benar belajar yang benar masuk kelas disiplin, nanti kalau anda, anda udah jadi ahli Quran anda akan menikmati bagaimana anda menuntut ilmu, jadi senang belajar itu nikmat, nyaman Ya dan potensi anda akan muncul menapak ke bumi terhubung dengan Allah dengan sangat kuat energi potensial begitu kan EP sama dengan M dikali G kali H kan? energi potensial sama dengan M dikali G kali H gitu kan? Masa, kalikan gravitasi, kalikan ketinggian. Anggaplah ini Anda, gravitasinya menapak bumi dengan aktivitas Anda, H-nya height, tersambung ke atas. Walaupun ini adalah mengambang yang tidak menempel, tapi potensinya ada di situ. Kalau Anda mampu memijak bumi dan menyambungkan diri Anda kepada Allah dengan kuat, maka semua potensi yang ada pada diri Anda akan keluar tinggal anda rubah itu menjadi kinetik ek sama dengan setengah m dikalikan v kuadrat m dikalikan v kuadrat usaha anda nggak akan banyak lagi cukup setengah tapi percepatannya banyak kalau anda ingin rubah jadi pekerjaan dan beraktivitas gabungkan potensial dengan kinetik maka dia menjadi energi mekanik im sama dengan ep dikalikan ek anda fisika belajar nggak sih Oh nengit T, B, T, B, Fisika. Betul gak ini? Huh? Betul gak? Betul kan? Tapi nanti energi itu juga bisa berubah. Mesti ada daya, bisa ada kekuatan, mesti ada waktu. Makanya rumus energi nanti berubah kan ketika masuk ke energi listrik. Ya kan? W sama dengan apa rumusnya? Ya? P dikalikan T kan? Ah. Ini dayanya, kekuatan, ikhtiarnya. Waktunya terbatas. Jadi Anda mengeluarkan energi itu yaitu terbatas waktunya sampai ajalnya tiba Quran surah 7 ayat 34 Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya Tanamkan jarak dengan kuat Atur kecepatan dan manfaatkan waktu dengan baik Maka muncullah rumus jarak S sama dengan V dikalikan T Halo? Halo. Saya senang fisika itu Saya masih senang belajar baca Sekarang Kalau waktu-waktu senggang saya ke toko buku Yang saya beli itu fisika, kimia modul-modul sekolah, gitu, saya pelajari lagi saya lihat-lihat, kenapa? karena Allah mendesain alam semesta ini untuk bisa dibaca dan dikaji, dan pusat kajian itu, dasarnya berupa pengetahuan Allah menetapkan nih, kan fisika itu membaca alam kan, bagaimana matahari berputar, berotasi, bumi demikian, interaksi, awan dan sebagainya, sampai di bumi, di laut, dan seterusnya maka Allah berfirman inna fi khalqis samawati wal waktila fi La ulil. ulul albab itu melihat, meriset, menghitung maka munculkan ilmu nah ilmu ini itu untuk melihat meriset tadi untuk membuktikan kebenaran Allah benar nggak seperti yang Allah firmankan makanya orang yang pintar itu tujuan kepintarannya untuk mengenal Allah di semakin anda pintar fisika pintar kimia, pintar matematika pintar biologi, semakin anda mengenal Allah jadi kalau anda jadi pakar di bidangnya tapi nggak kenal Allah anda masih bodoh catat tuh ngapain pintar-pintar nggak -pintar kenal Tuhan? Ya kalau cuma untuk dunia. Maaf, jangankan yang beriman, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Tapi ayat ini disusun untuk mendekatkan diri kita dengan Sang Pencipta, sehingga ketika pulang anda punya kebanggaan di sana. Jelas di sini? Halo, jelas? Maka hati-hati dengan unsur-unsur fusuq yang bisa menyebabkan fosik Ada tiga maksiat utama. Masih ingat? Satu apa? Melanggar komitmen Utama dengan Allah Apa komitmen yang paling pokok? an la Baik Bagaimana cara menjaganya Dalam bab apa? Salat. Semakin tingkatkan salat, Semakin cepat kita mendapatkan cahaya Al-Quran Apalagi kalau rajin jamaah Tidak pernah imam membaca Dalam solat Kecuali ayatnya seperti yang kita butuhkan Yakin itu karena imam tuh kadang begini, Udah menyiapkan ayat, Tapi ketika sudah takbir, Kadang bisa berubah ayatnya. Saya barusan pengen baca, al Isra ayat 78-81. sampai Tapi ketika mulai takbir, Al-Fatihah yang muncul apa? Al-Zariyat. Ayat 1-29. Itu yang tadi kita bacakan. Saya yakin kalau anda ngaji pulang ke rumah, Lihat lagi. Di antara anda pasti ada yang mengatakan, Ini yang saya cari selama ini. Silahkan cek. Karena desainnya begitu Kedua Jangan pernah memutuskan apapun yang Allah perintahkan Untuk diapakan Disambungkan Contohnya hubungan antara anak dengan siapa Orang tua Hubungan timbal balik ini kalau benar dilakukan Pasti akan memudahkan kita berinteraksi dengan Allah Quran Yang ketiga Jangan pernah merusak Dalam berbagai aktivitas di muka bumi Kalau anda pelajar jadi pelajar yang baik Jadi pengajar dosen pengajar yang baik Jangan merusak murid Hati-hati, kalau Anda bekerja, bekerja yang benar, jangan merusak sistem ya. Dengan mencuri, dengan menyogok, dengan macam-macam jauhi. Kalau semua yang dikerjakan benar dan baik, insyaallah semua pedoman Quran mudah untuk kita dapatkan.